Baiklah persahabatlah seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi terbaru hari ini ya sebelumnya pemimpin ucapkan minal izin wal izin mohon maaf lahir batin persahabatia ya. selamat tentunya hari raya idul fitri 1443 hijriyah mudah-mudahan ya kita selalu bahagia amin ya alamin kita simak persahabat di kabar pertama. Ini ada momen lebaran di keluarganya, Papa Bilar. Di postingan Ibu Rosmala Dewi, para sahabat, ya, ini mengunggah kebersamaan dengan keluarga besar. Lebarannya di Bintaro, Masya Allah. Semoga keluarga Papa Bilar selalu sehat, selalu bahagia, amin. Dan kita simak juga, para sahabat. Di postingan ini Ibu Rosmala Dewi mengucapkan nih, selamat hari raya ya, selamat hari raya Idul Fitri, minal Aidin wal Faizin mohon maaf lahir dan batin, kata Ibu Rosmala Dewi. Banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan dari para sahabat, yakni dari akun Instagram Martini martinidewi34 mengatakan, Mohon maaf lahir batin katanya tuh persahabat Ya Masya Allah mudah-mudahan persahabat ya kita semuanya saling memaafkan Dan selanjutnya kita lihat juga diunggah nih di GS-nya Papa Bilar 6 jam yang lalu tadi pagi Ini mengucapkan selamat lebaran juga Di IG pribadinya persahabat memposting sebuah kalimat Minalaihidin walafahidin mohon maaf lahir dan batin Tuh warga Konoha ada ucapan selamat lebaran dari Papa Bilar Selanjutnya kita simak juga persahabat kita ke kabar siang hari ini Ada cidukan vitamin manja dari Bunda Lesti Kejora dan keluarganya nih para ya Ini spesial Lebaran Leslar di Cianjur tahun ini Cantik banget ya Bunda Lesti, Masya Allah, pokoknya the best banget Kita selalu bangga, selalu bahagia dengan penampilan Bunda Lesti Kejora apalagi, aura-aura positif dan... Tentunya dari ratu wajahnya Bunda Lesti selalu terpancar cahaya nih para sahabat, ya Kita bangga Dan kita lihat para sahabat, momen ini diunggah kembali oleh akun sendal putih hrbilar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah gelisnya Bundanya Ayang pakai seragam hijau juga Katanya itu Masya Allah banget ya Sepertinya kepelan nih hari ini para sahabat, Bunda Lesti dan Papa Bilar serta Abang L di persahabat ya Kita simak aja tentunya sidukan Abang L Yang sedang digendong Aduh Masya Allah banget ya Pokoknya gantengnya luar biasa Masya Allah Ini sih luar biasa banget persahabat, ya ya Mudah-mudahan BBL selalu sehat, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan pastinya warga konon dibuat salvo dengan sepatu abang L yang tentunya mau lepas tuh Aduh, Masya Allah banget Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh K.R. Ningsih ya. Masya Allah, dengan kalimat Masya Allah luar biasa Melihat abang Fatih yang semakin hari semakin ganteng Komentar pun banyak sekali diberikan Dari akun kalau jadi sahabat nanti gak jadi mengatakan onti siap-siap kalau sepatu abang jatuh Tolong telusuri sepanjang jalan Itu sepatunya udah di ujung tanduk Katanya tuh Masya Allah banget ya <laughs> Ada juga komentar lain persahabat Diberikan Ya ini dari akun Instagram Santi8171 mengatakan Masya Allah abang gemes ganteng soleh Katanya tuh luar biasa Pokoknya nih hari ini kita mendapatkan asupan vitamin Dari Idola kita Dan selanjutnya sahabat ada kabar yang sangat bahagia sekali Dan membanggakan Kita doakan prasahabat ya untuk Papa Bilar Karena Bakal ada bisnis Les Lars Tour Yang akan dijalani oleh Papa Bilar Dan Bunda Lesi Kejora kita Tentunya doakan yang terbaik Support Semoga semuanya dipermudah sahabat ya Bismillah Kita aminkan juga doa Yang dipanjatkan oleh Papa Bilar